Hai, halo kembali lagi bersama gua dan buah-buahan segar Oke, kali ini kita bermain buah segar dengan modal 53000 ya bosku Buah segar dan gila ini, buahnya gila banget ini Buah yang bikin orang tergila-gila Sampai ST12 pun mainannya begini ya bosku ya Cari ST12 main buah-buahan ya bosku Udah, kocak banget, lucu banget emang Buah-buahan ini gemesin banget ya bosku ya Oke, sebelum kalian lanjut nontonnya, kalian coba klik like, comment dan subscribe dulu ya, bosku. Supaya nggak ketinggalan pola-pola gacor yang gue bagikan setiap harinya, bosku. Gue bermain game, uh, khususnya di pragmatic play, ya, bosku ya. Gue coba kasih uh, inspirasi buat kalian ya, bosku. Info-info mengenai game-game di pragmatic yang gacor ya, bosku. Wuh mantap sekali pecahnya ini. Sayangnya gue pakai bed kecil, ya Bosku. Yuk apalah -apa wajar namanya juga modal 50.000. Jadi nggak perlu jangan banyak-banyak ya, Bosku. Ya, kalau bawa modal 50.000 jangan pakai bed gede-gede, ya Bosku. Nanti kesedot nangis kalian, Bosku. Akhirnya depo lagi, capek lagi ya kan harus ke ATM, harus ke Alpha buat top up dana, repot ya. Kalau punya M banking sih enak. Oke, okay. semoga aja kita dikasih yang mantap ya, kita dikasih yang cuan yang mantap. Pokoknya hari ini, uh, pecahnya sih gokil ya, pecah terus ya. emang, emang si buah-buahan ini paling mantap, kalau urusan pecah di luar ya, bosku ya. Semoga aja enggak lama lagi kita dapat free spin ya, bosku ya. Kalau nggak dapat free spin juga mungkin kita bisa buy spin ya, kita buy spin di 20000 aja setengah modal ya. Kalau langsung all in. Kayaknya nanti dulu ya bosku ya, jangan langsung di -in, soalnya nanti ke detect sama si, apa sistemnya bosku ya, yang ada kita langsung dia kasih habis ya bosku. Walaupun lu depo lagi juga pasti disedot lagi karena lu tadi pertama belum cari gratisan, belum dipanasin mesinnya udah langsung lu buy sebenernya. Buat kalian yang mau tahu gua main di mana websitenya lu bisa lihat sendiri ya bosku ya langsung di kolom komentar ada linknya gue taruh di kolom komentar bosku ya gue sematkan di kolom komentar Silahkan langsung ceki e ke kolom komentar atau di tentang channel gue bosku langsung masuk ke tentang channel di paling pojok kanan itu nah, ada pusat link terlengkap dari website yang gue main bosku dari mulai link untuk daftar link untuk klaim bonus dan serta link bergabung di komunitas berbagi pola-pola gacor ya bosku ya kita berbagi pola-pola gacor info-info gacor, jam-jam gacor serta trik-trik RTP terbaru, terupdate setiap harinya bosku, sudah terbukti RTP-RTP yang gue pake itu sangat mantap ya bosku, wuih dapat gratis kita dapat free spin mantap sekali, just Marco just ini coba kita lihat oh! Goki langsung disamber kali 50, Bosku. bomnya yoi, I, Bos. Mantap sekali, Bosku. gila Oh, tuh sensasional lah langsung dikasih bom kali 50 puluhnya perkalian 50-nya mantap sekali. Kemarin gua main dapat perkalian 50 di Uus, di Get Over Olympus. Sekarang gua main di uh, Bonanza juga kali 50 juga ya, Bosku. Ya. Mantap sekali, emang website yang mainin ini enggak ada duanya bosku ya dan asal kalian tahu web, di website ini sebesar apapun sebanyak apapun sehebat uh, apapun kita maksudnya uh, kita dapat jackpot kita dapat maksud sebesar apapun walaupun itu puluhan juta ratusan juta pun pasti dibayar bosku ya jadi tak jangan takut kalau misalnya kalian dapat jackpot gede terus nggak dibayar kayak di website website lain tuh, lah nggak usah takut ya bosku ya. Lu juga bisa hubungin ke gue kalau misalnya ada masalah, kalau ada masalah depo nggak masuk atau withdrawnya lama, lu bisa hubungin gue ya bosku, karena gue punya kenalan admin di website ini. Jadi nanti gue langsung japri, langsung forward ke dia masalah lu supaya ditangani lebih cepat ya bosku ya supaya depo lu masuknya lebih cepat, supaya withdraw lu masuknya lebih cepat. Silahkan aja langsung japri gue di grup WA gue ya bosku Langsung bosku mantap sekali Pokoknya Gue siap bantulah 24 jam ya bosku 24 jam 7 hari 7 malam Yuh ya. Just Marco Just, mantap sekali yang gurnya. Oke connect lagi pisangnya. Yoi bom kali 25 nya. Tambahin lagi 15 bomnya Just Marco. Just ini memang the best banget empat puluh bosku. Gila. Mantap sekali ya auto sensasional ayah ya, kan. Auto sensasional masang sensasional mau bosku sudah pasti ya. So pasti. So pasti mantap lah nih punya. Sensasionalnya mantap sekali, jangan di skip dulu ya bosku ya. Kalau dapet dapat sensasional, dinikmatin aja, dinikmatin aja. Mantap sekali bosku, menyenangkan sekali ya, happy banget gua hari ini. Gila, dikasih sensasional terus. Padahal baru dapat free spin sekali ya bosku ya. Mantap, memang website ini Gak ada duanya ya. udah dapat 178 ribu kita bosku mantap sekali modal gocap aja padahal belum kegerus sampai 40.000 ya makanya kalau main langsung jangan langsung di buy spin ya kalau main tuh di manual-manualin dulu atau di quick apa spin quick spin turbo dulu jangan langsung di buy spin bosku ya biar dia ngebaca history dulu bosku jangan main gede-gede ya main dari bed kecil aja bertahap naik ininya bednya jangan hmm. langsung bed gede bed gede juga kalau misalnya kalau lagi RTP nya tinggi ya nggak apa, apa bagus langsung aja gasken bosku apalagi kita ada modal ya kalau ada model lumayan gede langsung gasken aja tapi jangan jangan diterusin kalau misalnya nggak connect ya bosku koneknya ya. cuman sedikit berarti itu belum sampai momennya ya belum sampai jam gacornya Jam gacornya belum sampai Jadi kita harus Sabar-sabar dulu Gunain bed kecil dulu ya Sampai momennya tiba Langsung kita gaskan bed gede Kalau bisa ya Jangan diubah-ubah bednya sekecil Kecil aja ya bosku Tapi dapatnya gede kan bisa aja ya Kemungkinannya bisa banget ya bosku Maksudin, Lumayan juga walaupun bednya cuman receh 500 250 perak juga tapi kalau maksudnya lumayan juga gede kan ya kan Mantap bosku daripada lo nunggu-nunggu nyari-nyari wangsit angkat togel bosku kita base dulu yang nggak jelas ya bosku ya susah nyari angkat togel mendingan main ginian yang sudah pasti sudah jelas bosku uh dapat tambahan lagi daripada lu harus ke kuburan nyari wangsit untuk dapetin angka togel mendingan lu nonton YouTube ya nonton channel gua untuk dapetin pola-pola baru ya pola-pola yang masih gacor masih hangat ya masih anget hangat kuku angke hangat-hangat kuku kata hangat apa hangat-hangat kuku anget hangat, -hangat bohol ya anget-anget Pola anget-anget bu ayam oke, okay. gua bakal ciptain pola anget-anget bool ayam nanti ya. Ditunggu aja di video gua selanjutnya ya bosku thank you banget, sumpah. Kalian selalu setia mendukung gua, selalu setia nonton video gua ya, support gua terus dengan cara komen. Uh, apalagi kalian kalau belum subscribe ke banget ya bosku ya, lihat dong. Uh, mantap bosku kita udah dapet 200.000 oh dikasih lagi tambahan free spin tapi biasanya kalau dikasih free spin ini tuh boncos ya bosku ya. free spinnya ditambahin ditambahin ditambahin itu biasanya gak kurang bagus ya bosku ya boncos ya dan terbukti sih itu mau dapat 13.000 ya udah 15 kali spin baru dapet 13.000 kalau dapet 20 kali spin tuh ya, memang begini ya kurang mantap kurang jos kurang Jus marco Jus ya kurang mantap lah. Oke okay. gaskan langsung gaskan lumayan lah, gak... eh nggak lumayan sih. Gue kan beli empat puluh ribu ya bosku ya dikasih lagi tambahan lama nggak habis habis ini free spinnya. Oke okay lah daripada kita nanti tambah boncos bosku ya ini aja udah balik mau oh adik anjing kali seratus lah kok ngegoblok anjing Anjing, setan! Kita main lagi, ayo keluarin lagi! Keluarin lagi! Kelih satu bosku, ayo keluarin! Aku ah, gak connect sih. Kalau connect, sih, mantep banget lah, anjir! Setan, setan! Oke okay lah, gak apa-apa lah. Kalau misalnya ini boncos ya, gak boncos banget sih. Masih dapet 20.000, balik modalnya 20.000, tapi kita langsung WD aja ya. Biar gak kelamaan kita langsung WD aja Jangan sampai kita tambah bosku Lumayan banget ya modal Gua dapat dapet ribu. Udah lumayan banget Daripada lumanyun Thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua Ketemu lagi di konten selanjutnya See you guys semuanya Bye bye gue WD dulu